berarti kalau ada orang muslim tidak salat sama sekali sambil usia 50 tahun semua usianya sia-sia karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah salat biarpun dia haji setiap tahun buasa setiap Ramadan, dia bersedekah berinfark setiap hari tapi tidak pernah salat lima waktu sama sekali sia-sia amalannya karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya kalau salat itu beres Baru akan ditanyai yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain.